Kita tidak akan men sebuah informasi apabila informasi itu tidak benar-benar A1. Tidak benar-benar dari sumber yang terpercaya dan kredibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, apa kabar guys? semua seluruh subscriber Tia yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menonton tombol subscribe, like dan ya udah ngeser-ngeser semua video-video kita Terkhusus untuk teman-teman yang udah rajin banget ya Untuk ninggalin komentar di semua video-video kita Dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya harus masih bisa tetap semangat ya Apalagi di bulan Ramadan ini Nah sebelum melanjutkan video ini Aku pengen mengaksan kalian terlebih dahulu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 Penipuan Dan jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan Baik ya hari ini kita punya kabar bahagia Ada 85 deretan aplikasi pinjol yang ternyata ilegal guys Dan mungkin salah satunya hari ini sedang kalian pakai Ada nggak hari ini yang sedang memakai aplikasi pinjol ilegal Bahkan mungkin ada yang sudah diancam dengan sebar data atau mungkin sudah ada yang disebar data dengan caption yang cukup kurang ajar dengan fitnah ini itu segala macam bahkan untuk yang cewek-cewek mungkin udah pernah ngedapetin dan ngerasain gimana uh, dahsyatnya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini menyebarkan data dengan foto-foto porno ya hari ini banyak yang beredar seperti itu nah pada video kali ini kita pengen kasih tahu Nama-nama aplikasi pinjol ilegal yang tidak usah dibayar lagi. Apabila memang yang pertama, mereka tidak mau bernegosiasi masalah denda dan bunganya, mereka masih tetap memaksa kalian untuk membayar sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi mereka. Dan yang kedua, apabila mereka memang sudah melakukan penyebaran data. Dan yang ketiga, apabila memang mereka sudah mengancam keselamatan kita dan keluarga, maka segera laporkan kepada pihak kepolisian. Udah lah bang, langsung aja. Apa aja sih 85 aplikasi-aplikasi pinjol yang ternyata ilegal. Sebelumnya, gue pengen ngucapin dulu. Selamat ya. Untuk semua teman-teman yang memakai salah satu aplikasi pinjol yang akan kita sebutkan Fix hutang pinjol kalian langsung auto lunas nggak usah dibayar lagi Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini Oke guys ya Ini kalian bisa melihat ya Catat, ini daftar terbaru 85 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal. ya. Yang pertama adalah aplikasi dana pinjam randorik. Ada yang pakai aplikasi ini. Dan yang kedua adalah aplikasi dana pinjam. Dan yang ketiga adalah aplikasi tunai harian live. Dan yang keempat adalah aplikasi tunai cair. Dan yang kelima adalah aplikasi Rupiah Now. Di urutan yang keenam adalah aplikasi pinjaman cepat. Dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi sumber solusi. Lanjut di urutan yang kedelapan adalah aplikasi 24 Cash White Masai. Namanya aneh-aneh ya kan? Dan di urutan yang kesembilan adalah aplikasi Cash Loan. Dan di urutan yang ke-10 adalah aplikasi e-credit. Di urutan yang ke-11 adalah aplikasi Hadompet. Dan di urutan yang ke-12 adalah aplikasi Saku-Aku. Di urutan yang ke-13 adalah aplikasi Goldpitch. Dan di urutan yang ke-14 adalah aplikasi Duit Pintar. Nah ini kemarin banyak ya ditanya-tanya sama teman-teman uh, kita yang lain. Ada duit pintar, ada uang pintar. Yang ada pintar-pintarnya ini memang terkadang sedikit berbahaya. Lanjut ya. Di urutan yang ke-15 adalah aplikasi Dewa Penolong. Dan di urutan yang ke-16 adalah aplikasi Kredit Digital. Di urutan yang ke-17 adalah aplikasi Duit Pintar Pinjol. Dan di urutan yang ke-18 adalah aplikasi Dana darurat. Lanjut untuk di urutan yang ke-19 adalah aplikasi pinjaman cepat dan di urutan yang ke-20 adalah aplikasi abadi dana. Di urutan ke-21 adalah aplikasi gotunai dan di urutan ke-22 adalah aplikasi konston dana. Kemarin banyak juga yang bertanya tentang aplikasi ini. Dan yang ke-23 adalah aplikasi laki dompet. Ini aplikasi pinjol ilegal yang udah lumayan tergolong lama ya kan. Dan di urutan ke-24 adalah aplikasi tunai pinjaman. Dan di urutan yang ke-25 adalah aplikasi dana cicil online. Di urutan yang ke-26 adalah aplikasi proloan. Dan di urutan yang ke-27 adalah aplikasi tunai kilat. Di urutan yang ke-28 adalah aplikasi Selamat Cash. Dan di urutan ke-29 adalah aplikasi Cair Kilat. Dan di urutan yang ke-30, Rupiah Kilat. Kemarin banyak yang bertanya-tanya. Dan ternyata itu adalah aplikasi Pinjol Ilegal lanjut untuk di urutan ke-31 adalah aplikasi Dana Mutiara dan di urutan ke-32 adalah aplikasi KSP Modus namanya aja udah berbau-berbau modus ya kan dan di urutan ke-33 adalah aplikasi KSP Kredit nah Kalian yang hari ini sedang memakai aplikasi pinjol yang ada KSP, KSP-nya itu rata-rata masih pinjol ilegal. Ya, langsung cek saja apakah aplikasi yang kalian pakai itu legal atau tidak. Dan lanjut untuk di urutan ke-34 adalah N pinjaman, dan di urutan ke-35 adalah aplikasi asadku. Di urutan ke-36 adalah aplikasi bantu kamu, dan di urutan ke-37 adalah aplikasi. Cash STR di urutan ke-38 adalah aplikasi dana ajaib dan di urutan ke-39 adalah aplikasi sumber tunai. Di urutan ke-40 adalah aplikasi cangkir emas dan di urutan ke-41 adalah aplikasi dana bersama. Di urutan ke-42 adalah aplikasi pinjaman segar bugar. Yang pinjam akhirnya babak belur yang punya uang punya modal segar bugar ya kan. Dan di urutan keempat puluh tiga adalah aplikasi butuh uang. Dan di urutan keempat puluh empat adalah aplikasi pinjaman cepat Mars. Dan di urutan keempat puluh lima adalah aplikasi good dana. Dan di urutan keempat puluh enam adalah aplikasi dana full. Di urutan ke-47 adalah aplikasi pinjaman online mega dan di urutan ke-48 adalah aplikasi palem cash. Di urutan ke-49 adalah aplikasi monkey cash loan dan di urutan ke-50 adalah aplikasi uang muda. Di urutan ke-51 adalah aplikasi Get tunai dan di urutan ke-52 adalah aplikasi pinjaman tunai pribadi terbang di urutan ke 53 adalah aplikasi newer dompet dan di urutan ke 54 adalah aplikasi dompet super Ini juga sudah lumayan lama Aplikasi pinjol ilegal ini Dan di urutan ke-55 adalah Aplikasi kelapa pinjaman angsuran Di urutan ke-56 adalah Aplikasi wadah pinjaman Ini juga udah lumayan lama Dan di urutan ke-57 adalah Aplikasi dana cash Di urutan ke-58 adalah Aplikasi dana kami Dan di urutan ke-59 adalah Aplikasi pinjaman dana kita Di urutan ke-60 adalah aplikasi Aplikasi cashpro di urutan ke 61 adalah aplikasi danaku, dan di urutan ke 62 adalah aplikasi dompet dana, dan di urutan ke 63 adalah aplikasi veselohan, dan di urutan ke 64 adalah aplikasi lak Lanjut untuk di urutan ke 65 banyak banget ya. Iya. Dan di urutan ke-65 adalah aplikasi Hua Hua Loan dan di urutan ke-66 adalah aplikasi Danago. Di urutan ke-67 adalah aplikasi Gokes. dan di urutan ke-68 adalah aplikasi Uang Di urutan ke-69 adalah aplikasi dana cair, dan di urutan ke-70 adalah aplikasi uang runtuh. Di urutan ke-71 adalah aplikasi danaku pinjaman kulu, dan di urutan ke-72 adalah aplikasi pinjaman KTA tanpa kartu kredit. Di urutan ke-73 adalah aplikasi teman uang, di urutan ke-74 adalah aplikasi beruang finance. Lanjut untuk di urutan ke-75 adalah aplikasi kreditin pinjaman cair guide. Dan di urutan ke-76 adalah aplikasi lowan durian. Dan di urutan ke-77 adalah aplikasi masuk dompet. Di urutan ke-78 adalah aplikasi BSI. Di urutan ke-79 adalah aplikasi kredit kita. Di urutan ke-80 adalah aplikasi Aku Kaya. Oke, baik. Bang, itu kan cuma 80. Tadi judulnya 85. Iya, ini gua udah rampingkan. Karena itu ada banyak yang namanya bersamaan dirilis uh, uh, media elektronik yang akan kita share ya. Ini kalian bisa melihat di belakang sumber beritanya di situ dan ini baru aja di share tanggal 24 Maret kemarin. Jadi uh, kalau kalian butuh informasi yang keseluruhan Pengen baca-baca langsung aja ya Di media elektronik yang ada di belakang tuh Itu sudah cukup besar dan cukup kredibel Jadi jangan tanya-tanya lagi Abang dapat infonya dari mana bang? Apakah info ini sudah benar atau tidak? Kita tidak akan men sebuah informasi Apabila informasi itu tidak benar-benar A1 tidak benar-benar dari sumber yang terpercaya dan kredibel ya. Jadi hari ini kepanikan kalian itu hanya kalian sendiri yang bisa mengatasinya. Kita cuma meluruskan, kita cuma mengarahkan. Supaya kita tidak lagi menjadi korban dari keganasan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal hari ini. Nah untuk kalian yang mungkin sedang gerusak-gerusuk, stop panik berlebihan dan buang semua rasa yang hari ini sudah membuat kalian Campur aduk udah galau ya yang membuat makannya tak enak, tidurnya tak nyenyak dan mungkin mandinya pun sudah tak basah. Ayo segera bangkit dan kita perbaiki lagi dari hal-hal yang terkecil. Oke baik jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.